Apakah harga oil akan bergerak bullish? Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 67.52 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 66.48. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983